Saudara-saudariku, umat muslim yang terkasih dan berbahagia, saya Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Uskup Kuskupan Pangkal Pinang, bersama seluruh umat Kuskupan Pangkal Pinang, mengucapkan selamat dan provisiat atas Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 Hijrah. Selamat dan profisiat karena telah melalui, melewati bulan Ramadan yang suci dan sampai pada kemenangan pada hari Idul Fitri ini. Sekali lagi kami mengucapkan profisiat, semoga perayaan di hari kemenangan hari Idul Fitri ini membawa berkat bagi kita semua sesama warga bangsa Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari Idul Fitri.